sallu alal nabi muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursale'in Sayyidil ghri muhajjalin at-tahirin gambin fi'atin Qalilatin fi'atan kasaratan bi'indillah Wallahu as -sabirin. Subhanallah ilma na illa ma alam tana antal al alimul hakim inna wa malaikatahu yusallu nala Nabi ya amanu amanusallu alaihi wasallimu taslima Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'nittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi dawaghal du wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim amma ba'd Hadrat al-mukhtarumun wal-mukharumun Baru alim ulama baru kiai Al-ladinahum baru sattul ambiya Ingkang tansa kulu ta'ntimi Kulu hormati Harsanipun romo kiai komarudin. Ingkang tansa kita ta'ntimi Harsanipun romo kiai Nur Rahmat Harsanipun romo kiai Abu sofyan. Ingkar tanpa kita hormati, ngarsani pun, bapak Ustad Dadang Al Bismil, ingkar Tansa guru hormati yang saya hormati, bapak Ustad Dedi Mulyana ingkar Tansa guru hormati, keluarga besar pemerintah Kabupaten Wonosobo, ngarsani pun bapak Bupati atau yang mewakili ngarsani pun bapak Bupati bapak Haji Afif Nurhidayat S.Ag. Garsanipun Kasubag TU Kemenang Kabupaten Wonosobo Bobo Dr. Andes Mahbub Ingkang Tan Sekito hormati. Kasih Pontren Kemenak Kabupaten Wonosobo Ngarsanipun Bobo Haji Fakih Husni SAG MSIMM gularga besar pemerintah kontenik Muspika Kecamatan Selomerto Ngarsanipun Bobo camat atau yang mewakili Bobo Kapolsek Bobo dan Ramil saking Polseklan Koramil inggang tanpa gulu hormati nobot ini Babinsa Babinkam ke keparang hadir inggang tanpa gulu hormati keluarga besar masyarakat kelurahan Wonorejo khususul khusus wontening Ngampel Wetan nah, inggang tanpa gulu hormati Karsani pun bapak Dokter Andesiping selaku lurah kepala kelurahan Wonogiri Wonorejo keparang hadir Alhamdulillah. Ketua KP Ansor Kecamatan Selomerto Merto pun Mas Habib Abdullah nggak barang hadir, maternomen saking tumenggungan, hingga tanpa gulu guru mati. Satgolion Bansar Kecamatan Selomerto Mas shalihin sahabat solih hingga tanpa gulu guru mati. Lanugi keluarga besar ranting Wonorejo ngerasani pun Bobo Suriah. Ranting Wonorejo Bapak Kyai Khazin Ngarsani Puntan Fithiyah Ngarsani Bapak arifutin Ugi Suryah Tanfithiyah Ibu Muslimat Fatayat Keponsor Banjar Ingkang Tansah kula hormati segenap panitia dan jajaran yang tansah kula hormati dan para rawuh muslimin muslimat rahimakumullah Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi alhamdulillahi rabbil Sholawat salam tercurah kepada baginda kanzang rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat bertolong di yamilnya kelak amin Allahumma setelah berjalan muharam bulan suro corot silatab bulan sura pada baik kulon jenengan roto Istirahat perkoro hajatan. Setelah kalau wingi bulan tulhejah bulan besar di pol-polna lembaranggawe lehajatan kena darane kemarin bulan tulhejah bulan besar adalah har konas hari kondangan nasional. Wong <laughs> kulo sing dereng nikah mawon undangan kondangan pirang pirang. Alhamdulillah setelah masuk satu surah satu surah satu muharram, muharam katone mendegdeg anggone hajatan Alhamdulillah Barokai pun keluarga besar konten ing TPk Riyadul Muta'alimin adalah Mas Ustadz Dadang Lensedo Dewan Asatid adalah sedang mempersiapkan generasi alim-alimah. Bagaimanapun yang namanya kita mengalami dunia, sebagai manusia tidak lain tidak bukan adalah pemegang kendali Wontening Kelurahan Wono Rejo, Kecamatan Seloperto sebagaimana seorang ulama besar ahli tumbal yang namanya Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi ulama Persia ketika Sayyid Jamaluddin al Husain Al-Kabir terkenal Sheikh Jumatil kubro kewalahan nandur Islam nang tanah Jawa karena tanah Jawa ketika ditanduri Islam hati-hati Tanah Jawa ketika dimasuki Islam Tanah Jawa bukan hutan belantara Tanah Jawa bukan alas gereng bebon rotan Tanah Jawa bukan papan sing nopo Tidak ada apapun utu wong sing bodoh-bodoh mboten Tanah Jawa ketika abad 14 dimasuki Islam tentang Tanah Jawa apapun sudah ada Agama sudah ada Ilmu-ilmu sudah ada, sekolahan besar sudah ada. Ilmu tanah Jawa sing paling mantep telung perkara, santet, ngepet, pelet. Senjata Amerika orang mampu nembus telung ninggi. santet, ngepet, pelet, Wong Jawa duit. Mulai Islam masuk ke Tanah Jawa bukan hutan belantara, tapi wong wong sing pinter pinter manggone Nang Tanah Jawa Islam Arbenggawa masjid nang Tanah Jawa wis ana langgar. Islam Arbenggawa solat nang Tanah Jawa wis nganggo sembahyang. Islam Arb nandur perkoro tilmidun. Tentang tanah Jawa wis anak santri. Akhirnya tanah Jawa apapun ada ilmu-ilmu sing gawat pinget keliwat-liwat ake okay, mulane oh bingung saya cuma kubro bro aku Islam tapi di babad disit perkorok tentang ilmu-ilmu perjinan akhirnya diundang ulama dari Persia sing ahli tumbal manggoneng tanah Jawa makame orang nang tanah Jawa tenggunung tidar itu petilasan Sayyid Samsudin al Bakir, angucap Ang al Bakir al Bakir kesuen kangelan se subakir. Iya pada pengatan naten Bu wong Jawa, mulane wong Jawa diwarai alibata rada angel metune tetep bono corok kok wong kadhung ngilate ono cara ditandur bismillah bismillah bismillah metune sembilan. Ditandur alhamdu metune alhamdu. Mulane ketika manggon nang tanah Jawa, Syekh Jumatil Kubra khusus nirakati gunung Ketika gunungnya jeblok, masyarakat pada koboten, masyarakat pada ketakutan ngajine jadi terganggu. Maka ketika bin gunungnya anteng, umpaman jebluk, ya ora patoso ake korban maka ngerti gunung ketika yang apa, takut hanya kepada Quran. Laa anzalnya adalah ala jabalin, ala ataahu Hosea mutasi, tapi Hosea gunung gede neka yang apa hanya takut dengan Quran lau anzal nahad Quran ala jabalin umpah Qur'an didelakan ono gunung-gunung pecah berkeping keping maka gunung takut hewati di roh ayat-ayat gusti mbah marijan Suwargi Almarhum Mbah Marijan ketika merapis mulai hurik mulai goncang ganjing Mbah Marijan mundut kendang mundut kendang macang kitung jenenge kitungnya arane kitung kacer Kenang apa arané Kitung kacer oh bareng diteliti-teliti-teliti-teliti diteliti, diteliti, ketika gunungnya mulai horeg mulai watuk mulai horeg goncang ganjing gununge maka Mbak Marijan Gunung Merapi kok diuputer di Karanggawa kendang arané moco Kitung jenenge Kitung kacer setelah diteliti para kiai ternyata Kitung kacer adalah terjemahan dari Lau anzal Hadal Quran ala Jabalin itu surah Allah hasar alhasar wong mengucap ngucap alhasar kangelan metune kacer Wong Jawa Lah wong Jawa, jawa sikit diwerena apa metune tetep ana cara kau wong kadhung ilat ilat Jawa Wong Jawa diwareh perkara bahasa Arab metune tetep rada Jawa warqa udauran warqa urqu asopasira dauron, dauron muter aja petot warku dora tetine werku bahasa Jawa Baror ta saunan, baror bagus apa saunan Atine baror bagus ta apa ini saunan ati baror ta saunan, Coro wong jawa broto, seno wasi ungeni unwiso geni samir Allah kirin fatruk nganil samir katol kencar agama di Gusti Allah ala khairin lakukan kebagusan fatruk meninggalkan apa sing ditinggal nganil baga barang-barang sing laciut samir ala khairin fatruk nganil cara bung Jawa semarga ring petruk bung Jawa mulane ketika manggon di tanah Jawa sesubangkir panggi karo sesepue setan siapa namanya Mbah Noyo Genggong Noyo Genggong matur karonjeng Sinten sesu bakir ngundangi ngetan Sayid ngundangi Syed Syed Nopo eyang gara-gara jenengan anak putu negula pada Melayu melajar kebetin kami gila Garang-garang jenengan anak putu gula Manggone ng gunung lawu Ngetan gunung kawi Ngetan alas purwa banyuwangi Balik maring sisih Sekarang gitul Mulane tanah Jawa neng tipan-panakan miringnya miringnya rata-rata ono -rata hutan terus bahkan ono banjir gara-gara hutan -gara manggone nang tanah Jawa bagian kidul bagian utara jarang hutan umpo mau ono banjir bukan karena hujan tapi banyu segara munggah bukan karena hujan tanah jawa miring-miring ngidul kenang apa kulau matur wani matur tanah jawa miring-miring ngidul sudah terbukti ketika kalau wingi gunung Kelud jeblok DOR gunung kelut ngejeblok jebluk menini nopo dor nopo cerit dor ngebluk menini dor ketika gunung Kelud jeblok dor Dore mandan slow door Ketika gunung gelun zebluk Ternyata lahar yang namanya lahar Banyu panas Sing jenenge banyu Dimanapun tempat pasti mencari tempat yang paling rendah Dimanapun air yang memang benar-benar banyu sing normal Pasti mencari tempat yang paling rendah Lekok nopo ledoan dekokan tempat paling rendah lah tempat sing rendah ngonokui ternyata melayu nengalor ngalor ngetan itu tempat rendah lah ternyata ketika gunungin jeblu banyu laher lahir malah munggah ngitul ngulon ono banyu melayu, kok melayu munggah kan jenenge banyu gendeng Wong oh, anak banyak kok Melayu nih Melayu mung munggah Melayu ngingitulungulon ini tanda nih ternyata tanah Jawab miringnya miring ngidul gara-gara sampean Sayid anak putu nekula pada orang betanang tanah kene pada Melayu kami gilan pada ketakutan gara-gara jenengan, nopot jawaban saya Subakir, eh yang Kula teng riki niat ngerusak Tapi kula teng riki adalah tepi dawuhe Qur'an. Qur'an sing bundi Sayyid Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pemimpin nang alam dunia eyang itu bukan dari bangsa setan. Bukan dari bangsa jin Udu soko jim setan berkayangan Ilu-ilu banaspati, Bajul barat saksa-saksi Wewe gombel gendruwok Kun diduhin ini trawok, kaki trawok Tapi ternyata singarane pemimpin nang Wonosobo, Pemimpin nang jawa tangan alam dunia Adalah soko anak turune Nabi Adam Anak turun Menungso Sing mengelola bumi adalah anak turun Adam, anak turun menungsak tutu, anak turun jin setan berika. Jangan sing mengelola Wonosobo, Bobo Haji Afif adalah keturunan Nabi Adam, Pak Lurah keturunan Nabi Adam, keturunan umat manusia makan tengriki kulo eyang mempersiapkan bibit-bibit unggul karena yang akan mengelola tanah jawa mengelola bumi nusantara mengelola dunia bukan dari keturunan jin setan tapi dari keturunan umat menungso nabi adam Ongotan oh, sayid nggi om oh, monggo manggoni tanah jawa silakan, tapi kulo sayid bakal gawe anak putune jenengan ora patia kerasan urip nang tanah Jawa, ora patia betah urip nang tanah Jawa. Ditambah lagi bukti-bukti lagi ternyata bener tanah Jawa wis dimulai ora betah manggon wong tanah Jawa. Mulane jenengan manggon nang Palembang ketemu wong Jawa. Lampung ketemu Wong Jawa, Wong Kulon, Wong Kulon ngebengong Riko. Lampung Timur, Lampung Selatan, rata-rata Wong Jawa Kabe. Palembang, Sumatera Selatan, Riko, rata-rata Wong Jawa Kabe. Jambi, Riau, konsol-konsol Kulon Wong Jawa Kabe. sampai jenengan tentang Hongkong, teng Taiwan, rata-rata jenengan ketemu Wong Jawa. Nganti Suriname, mutlak Wong pindahan, Kang Ja. Jawa dimanapun jenengan tempat berada ketemu wong dewek, ketemu wong Jawa ini tanda ternyata betul tiga woy ora orang petah nang alam dunia bukti nih dimanapun tempat kita bertemu orang Jawa. Gino wonggi? Niki. Akhirnya saya suka keeswan teng makam eyang nih makam Ganjeng Nab. Nabi tengrodah Masjid Nabawi Tengriku Lenggah Nyun pitutuh Allah lantaran Kanjeng yang gini Kanjeng Muhammad Alaihi Wasalam Akhirnya Nabi ngendiko Kepada Putu Niku Subakir Al-Bakir Tanah Jawa Ditumbali Ditumbali Orang nganggo apa-apa Orang nganggo kewan Orang nganggo Quran ora. Lah Eyang? Carane numbali tanah Jawa besok keturunan keturunanku rata-rata manggone nang tanah Jawa sisih bagian utara. Sapa Porohaba, itu rata-rata manggeni teng bagian Jawa Utara, gongimbangi tanah Jawa singkat, Miring miring mulane tempat pendaratan Porowali, tang Surabaya, Sunan Ampel, Lamongan, Sunan Gresik, Tuban, Sunan Bonang, Demak Sunan Kalijogo, Sunan Geseng sampai generasi selanjutnya. Guru-guru kita sedoyo Lutfi bin Yahya pekalongan bagian utara Ngilen mereka sampai gunung jati Bagian utara Sampai priuk bagian utara Rata-rata utara, Poro wali-wali besar Ulama besar Roto-roto di papanak bagian utara gongimbangi tanah jawa Paku bumi Manggunang tanah jawa lani roto-roto duriah kanjeng Nabi roto-roto duriah kanjeng Rasul duriah gini Kuporo habaib habib-habib menikah roto-roto manggil lho tegal kata wong di konten Kampung habaib teng tegal, Kampung habaib konten mereka sekomplek komplek poro habaib sedo sedo yuk Niku teng tegal bagian utara Pekalongan Pemalang Batang sampai Semarang bahas oleh darat mereka Mulane wali-wali besar kata Emang Gunung Utara sebagai benteng tanah Jawa Ngimbangi tanah Jawa Maka Mas Ustadz Dadang Al-Bismil adalah apa? Seperti Syekh Subakir Nopo mempersiapkan keturunan sebagai penerusnya Nabi Allah Adam alaihi salam menarodat dunia faalaihi bila ilmi sapa wongi kepingin mulia nang dunia jelas nganggong ilmu tangan pada pada tangan tangan ulin ya lima jerone anak balunge anak daging orang ketang setitik izzak <laughs> <laughs> Anak balunge, anak daginge, anak otote, ono ana kulite, truk kulir, rambut, tangan tangan kita mas sama. Tangan saya, tangan Mbah Yai, Astani pun Mbah Yayai. tangan Pak Polisi, Astani pun Pak Bupati, semua kita manusia tangan kita sama. Anak balunge, ono ana daginge, ana otote, truk nopo dicencang kulit truk, kulite, truk kulite, ram rambut. Yang membedakan apa tangane anak ilmu nih orang ora tangane ulin karo tangane dokter pada pada tangan trijinne lima anak kuku anak kulite pada bedane pundi bedane pak dokter tangane onong ngilmune sekolah atau tur rela larang suele sekolah orang terima setahun rong tahun praktek mbaya yang remohol yang larang tangan dengan ilmu neti kuku karo pasien salam Pak dokter Waalaikumsalam anak apa Bu bade periksa Pak dokter ya kenang apa sih Buman dan greges <laughs> greges inggi Pak Do Sekian lama, ilmu puluh sama sembilan puluh sama sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan puluh lenggarin sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, umur 46 tahun sembilan puluh lima, sembilan puluh badan sembilan puluh sekintal puluh Monggo Bu, Bu, wis biodata sampun. Monggo pinarak lengkap rebahan. Ngapunten nggih Pak dokter lajeng napa niku Mas? Headset apakah pakaine dokter apa jenenge? Stetoskop ya. Iya, Stetoskop. Ngapunten nggih Monggo Pak dokter monggo. Ngoten hmm. Dokter nyuk nyuk dada bayaran. Nyul nyul nyul nyul nyul nyul nyul nyul. Dokter sambon bu ini yang lumayan sehat ngga pak dokter suntik ngga bu suntik pak dokter iya yeah. suntik ibu langsung na sebut nah langsung kemurep ngapunten ngga bu ngga ngga ngapunten bu ngga pun bu, bu Kang Sidik dan ini ngga jose bu Kang Sidik ngga bu ngga Pak ten ngga bu ngga ten kali jose buang Sidik mawon Sidik mawon bu ngga mau pak dokter dokter buka Sidik bayaran langsung pak dokter nganu jarum suntik nyus nyus nyus la ngapunten bu ngapunten jeleb pak dokter ngenyul ngenyul bokong bayar bayaran tangan kita sama tangan Nikula ya kayak gie. Tangan nih pak dokter ya kayak kakek. Kaya. Tangan-tangan pada baik wujudnya beda nih apa ilmu nih apa ora. Tangan saya kali tangan mas-mas hadroh pada baik bedane apa ya beda niku tangane tangan nih ku tangane nih mas-mas hadroh ilmu nih Dolanan terbang genjring hadroh lu ya Allah. Kepenang terongokna anak sing cilik pokok-pokok jingi-jingo pokok-pokok jingi-jing. Nekus kapok ayu manjingo pokopok kijingi jingo pokopok, iya sing gedem oni nih bung bung gelemb, bung gelem gelemb, bung bung gelemb. Nih ya, pada pada nanggil mune dalam ketika lidah onong ilmu ne nyuara nyara apik sekeco penyanyi pengonong ilmu ne go suara piksakeco Pranoto Choro pengenang ilmu ne lidah yang gudadik nonopo golet gulung jagat, golet rezeki dan sebagainya Barokah les ane ilmu ne Pranoto Coro nekonek tengkeraton misalnya <tuh> misalnya nuwun nunka wala ka nun kan saya kan gaya Pranoto petanan ngapun dan sang jeneng bororawing kebareng somorabu, kasekasekaya cowdalan say ono datin cicerakan pengantin, belir candra ning witoto rowitoto tari, oh. ilmu nek nopo dalang bongan ten dalang wayang kulitnya keluar putoro Hai kio protos inloyo gajah inloyo jaga lebih bilowo, yo putut ujok kiri wonganang ilmu nelesan teti beda ne. awak pada pada awak lesan pada pada lesan lidah pada pada lidah tangan pada pada tangan semuanya sama bedanya cuma satu anang ilmu apa? ora mula neman erudat dunia faalaihi bilang ilmi kepengin mulia nang dunya ya kutu nganggong ilmu mungkin Wong tua Maring anak ora marisi lemah ora papa orang marisi sawah ora papa orang gawek na umah ora papa tapi wajib marisi perkoro ilmu ngilmu kenanggong golet sawah ilmu kenanggong gawe umma ngilmu kenang gulung jagat gelar jagad, jagad Allahuma barokai duwe ngil nomor loro man arodha al-akhirah bil-ilmi mulia nang akhirat tekan suarga ya jelas nganggong ilmu ngibadah pun wajib pake ngilmu ngibadah tanpa ilmu akmaluhu mardudatun la tuqbal ibadah tanpa ilmu ibadah sia siat contoh saking cintane karo Allah tanpa ilmu bahaya subuh limang rokangap Takoni karo bapak ke nah, ngehabasin anu dan engko sembayang lima ngorong ngat subuan anu karo nggong esuk pak ngehab. subuh suborong nggong esuk ceremen singkat Ngebata wajib pak ilmu. ilmu lansam pabong. Ifaman aroda huma, bak alaihi bilng ilmi kepengin mulia lorororon itu nyaherat jelas pake yang namanya ilmu alhamdu. Mulan ini, besar, TP kiriatul ini dalam rangka mempersiapkan calon pemimpin Wonosobo yang akan datang, calon pemimpin masyarakat Wonosobo yang akan datang, pemegang kehebatan kunci sukses Wonosobo Indonesia, bahkan adalah asal dari Selo merta Mereka dengan jitang tape kiriatul Allahumma. Dan kuruni azan korang kom, wa skuruni, wa la azan faran, Allah الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, القرآن وأهل بيته الجرام وصحابي إذا و القرآن وأهل بيته وصحابي إذا و القرآن صل على النبي محمد naik satu nada cobi mas enggak kita main kelingan bulan surah bulannya Sayyidina Hussain putu ne kanjeng Nabi ketika peristiwa karbala kanjeng Nabi kelangan putu nang bulan sur surah bulan Muhar Muharram ben kelingan kanjeng Nabi kelingan Sayyidina Ali kelingan Sayyidina Hasan Sayyidina Hussain shalom ala nabi Muhammad Ya Zayf, Ya Ali, Ya udahlah udahlah matang, tadi Muhammad. mbak Bayati, Nge -nge. Nah, no, no. Ini lagu, ini pengantin anyar. sampai ajal menjemputku, kinek pengantin anyar nakek kan pengantin bodol, sampai ajal menjemputku. Cintamu nyayamu engkau tulang sukuku Merekih tulang rusuk nek nekih tulang punggung hingga di surganya kau ingin dan menjadi dadi dari cintamu oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. bila mongkon na nanga milaku ne penganten anyar la urung penganten golet orang nemu-nemu kuwi jagung nangis isore wit gedhang karo merata pinas karo kene Sayang kisahku dengannya. Sing, masih jomblo. Jomblo sing, sing sih? Sayang kisahku dengannya. Hanya sangka. Oh. Mm -hmm. nyata, tapi memiliki muhanya kata-kata. Yeah. lagu ini bapak. Ini kembali ke pengajian. Setelah niki mas Ustadz Al Bismillah Sedoyo Porok Kiai ganti Woundalun Direk Solawatan kali poros sang doro habaib kulopan jenengan ngelap berkai duriai eh kanjeng nabi pramilo karena tadi malam kita melaksanakan sholawatan sareng kanti ngempel wetan bersholawat niki kabarkan kanjeng nabi lantaran duriai eh kanjeng nabi alhamdulillah nabi yohor adam alaihi salam tenang saja mas yang masih jomblo Nabi Adam manggon nang suarga Nang suarga apa baik Ana Panganan pirang Pirang Tegan ya Ana Larutan ya Ana Kopi urung gawe Karena widadari urung godok banyuk ya memang nang suarga orang anak geni nang suarga orang anak geni nabi adam nang suarga nang kono apa apa anak nang apa apapun ada makanan minuman ada orang anak sing jenenge bosen kalimat bosan nang suarga orang nana baduy bong kotoran nang suruh gambutan wonton won, rasane enak terus nikmat terus nikut nang suarga ternyata. ternyata wis nang suarga nikmat naluri manusia, Nabi Adam butuh yang namanya pasangan, sendalwai pasangan tergandengan masa kamu kondangan sendirian, kan kasihan Maka oleh Allah datik nawong waton dari mana tulang rusuk, datik nawong waton yang namanya siti Hawa, maka laki-laki kutubaham perempuan seperti tulang rusuk dibiarkan cor-cor nabai semakin bengkok tapi kalau dikerasi dengan keras digandani dengan keras malas patah ini karakter tulang rusuk tulang rusuk lagi kenapa Allah mencedak perempuan perempuan dari tulang rusuk Siti Awad dari tulang rusuk karena apa? kenapa mas bukan dari tulang sirah sing mulia kenapa rakang tulang bokong baik kenang apa bukan dari tulang kaki Hebatnya Allah mencetak perempuan Siti Hawa dari tulang rusuk dekat dengan hati karena posisi wanita oleh laki-laki adalah disayangi dan dicintai ini seorang ha hawa Nabi Adam nalurin manusia lagi ketika wong waton ayu Siti Hawa kayak ditubruk-tubruk kawaka air ditubruk waduh gigi gigi naluri laki-laki berhubung watuna yuk rasanya kepingin nubruk Nabi Adam loh ya Nabi A. Adam kepingin ditubruk tubruk-tubruk tapi Allah mentega mandrek Adam Hawa gejenenge mengkod dati pakaianmu hunna libasulakum wa antum libasulahun menggo ini jadi milikmu kamu yang akan memakainya, apik koranik kelambi kumantung karo singan perawatan kumantung karo singanggo anggo. ini jadi milikmu. Tini nikah dulu, nikah ini nopo ya Allah, dihalal nih. Dihalal akan ya Allah, mm -mm, caranya biarpun ya Allah, ono sing nikahake wujute wali nikah, ono sing nyakseni wujute saksi, ono ijab anak kobul, ono mahar. Sing dati wali nikah nikahake adam awa Allah langsung saksinya siapa saksi saksinya nikah Adam Hawa malaikat Jibril anak ijab anak kubul anak mahar, maherin apa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi begitu sudah menikah Adam Hawa jadi satu Allah ngendika, ya Adam muskun antawazzawjugal jannah hei Adam Tinggallah kamu dan istrimu di surga uskun Maknane manggen kantri sekeco uskun Tinggallah kamu dengan enak Berarti menanda tentang surga rasane Enak merkane uskun Tinggallah kamu di surga dan istrimu Wakulamin herogod dan haisusi tuma. Nikmatilah apa yang kamu ingin nikmati Makanlah apa yang kamu ingin makan Minumlah apa yang kamu ingin minum silakan Makanan ada minuman ada pakaian silakan pakai Tidak ada kalimat kotor Tidak ada kalimat mambu Tidak ada kalimat corok Tidak ada kalimat buang kotor sebagainya Sing Allah Allah Mbutuh nonton Nang surga rasane enak dan enak dan enak nikmat Nang surga rasane. Tapi Anak tapi ne, Adam, silakan kamu nikmati waktulah minharga dan khasus itu iya silakan, sajarah. Tapi Adam nikmati yang kamu ingin nikmati silakan, tapi satu si tam si janganlah kamu mendekati buah ini hadihi sajarah, buah larangan, buah di kalau sampai kamu mendekati bahkan sampai memetiknya, sing oh, oh, oh, dolim. Nabi Adam wis kebal goda, singora kebal goda otomatis garwane Nabi Adam ini kan contoh. Ternyata godane wong lanang sejak dulu sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam kebal ya nyongar beberapa pasak goda iya tapi iblis ora patah semangat iblis ora patah semangat selalu berusaha mau kalah karo Nabi Adam aku bakal goda anak butuh Adam nganti dino kiamat goda hawa iblis ngomong karo hawa hawa hawa apa gimana judasnya ketone apa apa Oke okay. gue ngerti apa orang kenang apa Allah ngelarang siliramu metik buah kuldi Ya orang ngerti ngapasih Gila aja ya sih? <SILENCIO> huh? nang apa sih? Hmm. <SILENCIO> kuldi gue artinya kelanggengan <SILENCIO> Kalau kamu makan buah kuldi Kowe bakal tetap manggon nang suarga Anak-anakmu manggon nang suarga apa kue kepengin anak-anakmu manggone nang dunya nang dunya rekasa ya mau kepengen nang dia ya, nang suarga kepengin ya kepengin naluri keibuan tidak ada seorang ibu satu pun sing kepengin anaknya sengsara semua ibu bahkan dilakoni kono ngingelik petengi perut kosong lantaran puasa priatin demi anaknya kenyang demi anaknya sub tidak ada satupun ibu sing pengen anak-anaknya hidup susah dicontohkan Garo Siti hawa yang moya anaknya nyong sengsara magah akhirnya ya di bucuk Nabi Adam kayak gue ya iya yeah. mangkat bujuk rayu karo Nabi Adam Mas apa Mas saya sayang apora karwaku, ya sayang. Cinta pora, yo ya cinta. Terusna pora, ya terusna. Cius miapa, ya cinta. Ya demi kamu, temenan mas. Ini bukti Nabi Adam di goda bojo yang namanya wong lanang mungkin wis kebal goda perkara harta benda tapi begitu sing waton kena wujud goda perkara harta benda wong waton gampang kena hatine mulane wong lanang kadang rata-rata bisa anti dengan harta benda tapi wong waton angel pun anti dengan harta benda dan kemuliaan ini naluri perem Puan, tanggane tuku gelang atine melang-melang tanggane tuku kalung atine melung-melung tanggane tuku kulkas atine panas tanggane tuku para bola ibu tuku para mak. ini naluri manusia siti hawa nggoda maring nabi adam senajan ora kabeh mas apa nyong kepengin kae apa sih itu Huldi liane bay ema, mm liane bay ema, mm liane bay ema. Mm Berarti masa sayang yang gak raku laya sayang. Nak sayang ya dituruti uh, angel bangun tuh ngebius angel, angel temen tuturanmu angel, dituruti temenan ya wis demi kamu, demi mengejar cintanya apapun dilakukan nih gara, gara cinta tak ikut rasa coklat. Tilang ya ye dipetik buah kul ditel dimakan mereka berdua pues Allah ngendika ya wis Adam Hawa wis titi wancine kowe mudhun manggon nang alam dunia ihbitu minha jami'ah kalimat te nganggo wawu ihbitu maka yang mudun bukan cuma dua kalau cuma dua cukup kali ih beto karena yang mudun lebih dari dua nang surga tekan ngalam dunia sing mudun lebih dari dua kali tambahi tambah wawu ih bito min ah. turunlah kalian semua merganeh sing mudun yang ngalam dunia orang mengatam hawa trok lebih dari dua siapa mas Adam hawa dan azazil Azazil cara bahasa surga, cara durak nang surga. iblis, iblis artine pembangkang. Mau iblis tercatat mulia sampai Allah memberi nama. Nama asli iblis adalah Azazil. Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Iblis gue makhluk mulia dekat dengan Allah lebih tinggi dari malaikat tapi gara-gara sifat sombong mung sifat sombong gede raseh ya mau nyongkong sujud karo ya mau ya no way Gaya, siapa atam jari iblis sujud penghormatan bukan sujud obudiyah tapi sujud penghormatan ini perintahku azazil Ora ya Allah saya lebih tua dari manusia jari iblis saya lebih mulia aku kang geni menungsa soko lemah saya lebih mulia jari iblis ora gelembatan gengsi dong gengsi iblis namanya Azazil Azza yang dimuliakan il Allah kurang apa iblis kurang hebat apa iblis lebih tua umurnya dari manusia lebih mulia dari manusia ia ya, di surga tapi gara-gara punya sifat sombong begitu mudah Allah membolak-balikan yang namanya wong sing mulia teti wong sing derajate paling rendah modern siro iblis menggunakan alam dunia Saking Tobroni, riwayat saking Abdullah Ibnu Umar Adam Hawa Iblis, mudune orang satu tempat, muduni orang nanggon satu, tapi mudune pecah-pecah mencar-mencar. Adam mudune di mana mas, teng India, coro bahasa kitab, Hindi tanah India, Hawa manggune nang jeddah Wulan iki jedah maknane ayang e putri. Iblis ngampel wetan. Mula, <tuk> <tuk> mengkin riyen ngurung wong rumong-rumong kula do melurae ngru di ngompel wetan. Undhimasulen ngampel wetan Pak Lurah napa ngilen mawon nyebrang segara maksudnye nyebrang segara ngilen pol sampai sebuah tempat namanya Maisan antara Irak dan Iran di situ ada tempat namanya Maisan diudunaken sinten iblis hawa nang cedah. Adam nang India iblis nang orang nang ambel nang mai, mai mungkin kudu ditokane ya okay. Adam, Hawa. loh. Yang namanya Nabi Adam yang mangkat kaji. Menurut riwayat mangkat kaji Nabi Adam bolak-balik mangkat kaji até 40 kali berhaji. Ternyata kak, wis ana, sejak zaman Nabi Adam sudah ada, mungkin dibangun oleh malaikat. Terus nopo ketika panjer Nabi Nuh remuk Zaman Nabi Ibrahim dan Ismail dibangun lagi, dibangun lah, lagi, tidur sampai sekarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kalau kita sholat menghadap ke mana, fawalli, <tom> wajhaka shakral, <lepas> masjidil, haram, merkaninang karena anak apa? Inna awala baiti wudahan linazi laladi bibak kata mubah Ono bangunan awal sing diperkerah, Allah kabah Nabi Adam haji 40 kali, melaku mas, melaku orang Numbak vario, melaku melampah melampa lapa sampai elu. Nabi Adam muduneng alam dunia Duhure sewidak diroh Satu diroh setengah meter Bisa dibayangkan tinggi Nabi Adam adalah Sewidak diroh satu diroh setengah meter Berarti tinggi Nabi Adam kurang lebih Tiga puluh meter Ulin duure semeter Pidah ya, hitung puluh roh senti Tiang niki kebintan Kawan meter nonton Ngi anda sekawan Nabi Adam tingginya 30 meter aja takon sepira kata kolorena Nabi Adam wong <tuk> dure telung bulu meter meter ketika melampa tang meri kawamato sikapo jelong jelong jelong lampai yo ambek karena sambaran Pan, panjang wong telung bulu meter tinggi nih Nabi Adam Ketika berjalan, berarti kan anak lemah sing dilangkahi, anak lemah sing di Dibai lemah sing diidak karo Nabi Adam, berarti apa bu itu diberkahi lemah karo gusti Allah Lemah ketika kita berjalan, Nabi Adam berjalan, ono lemah sing diidak, ono lemah sing dilangkahi, ono sing keinjak, ono sing kelangkahan Ndipael ketika berjalan Nabi Adam mencari Ka'bah dan mencari Hawa ketika madosi garwo itu, itu diberkahi karo di Allah. Pertanyaannya adalah apakah ngampel wetan termasuk lemah di diite karo Nabi Adam apa orang Otomatis Mbah Lurah, Pak Lurah ngendika, "Ya wingi ditekeneng Adam kok Mas Adam siapa? Adam Setiawan <gülüyor> Adam Setiawan Dan ini Masya Allah, Adam Haji 40 kali sudah beranjut Berarti bisa jadi dulu tanah nopo Seisi neng dunyo, lemay, gad, gadruk Karena melampah Duki Bunti Indiet ngamah dosi menopo kak Kaba Goleti, Wish, Haji bolak balik Kangen karo hawa, kangen karo istrinya Goleti mienang dunia menungsa sa mung lorotok. bingung bok urungan HP gabut Mas gabut siki HP sinyal lebih gabut apa mani ngomorana nahab HP dulu hiburan orang anak gue letih hawa Adam gue letih hawa hawa nguliti Nabi Adam mung gue mereka nih menungsa sa mung lorotok ora Adam. hawa ora hawa atam mung sekarang Bapak kelangan bocok nguliti hawa-hawa yang lain ngungsi kisahkan Hawa pirang, pirang di fotokopi pirang, pirang ada Mas Adam, koleti, <tik> <tik> kalem, menarik. Mas Adam, Hawa, Mas Adam, Hawa, I miss you, miss you too, kolektor ketemu ketemu, rongatus tahun berpisah, duh berarti umurnya gemin wongi dawa dawa umure dawa dawa wongi gede gede dhuwur umurnya umure panjang Pak panjang mulanin jenengan aja heran kewan kewan zaman dulu gede gede utuh kewane sing gede nih kulon jenengan sing nyiliki kulun jenengan sing selat suwi selat suwi nambahnya cilik ngalit aliti anak kondak gede anak kondak gede gede piton gede hiu gede bukan kewane sing gede nih tapi kolon nganjing sing lama-lama lambat laun nopo ngalit ngalit ngaliti Adam hawa goleti goleti gelem tobat Adam hawa iblis mereka ditakdir salah manusia ditakdir salah iblis ditakdir salah Adam ya dua salah hawa ya dua salah iblis duwe salah telu-teluni ditakdir dibaringi kesempatan Gunzaluk Pangapura silakan gelem tobat ya tak tambah orang tobat terserah mau sebut dua sing gelem tobat Adam dan Hawa iblis malah sang saya sombong coba nih tobatnya Nabi Adam Rabbana dhulamna anfusana wa ilam taghbir lana wa tarhamna lanakunan Tobat Nabi Adam diterima tanggal 10 Muharram. Tanggal sebelum Muharram diterimanya tobatnya juga siapa? Nabi Yunus alaihi salam ketika di untal, apa bahasa Indonesia untal? Dimakan tuli di anu, ditelan. tilug Dil Dilleg diuntal lagi bahasa Jawa panceng luar biasa bahasa Jawa enggak okay. Mas Dadang Mas Ustadz mas ini saking janjur ini okay. bahasa Jawa ini ku masalah Allah mantap ada bahasa Indonesia Singura bisa dikawai bahasa Jawa bahasa Jawa angel Maring bahasa Indonesia kunduran truk bahasa Indonesia ini apa? kebokongan truk ke kemundur masuk kemunduran truk ya angel maning ya ini ku paling suki bahasa jawa paling suki jenengan teng Arab konten nasi ada namanya aruz teng inggris rice rice rice teng inggris teng Arab aruz beras berasnya dimasak matang tadi ini nopo oh. nasi Sego Teng itu tetap aruz tetap rice berasnya isyana kulite jenengan apa gabah jenenge tetap arus tetap rice. Kaba esiana godronge jenenge pari esia arus esia rice. Paling hebat wonosobo. Mampu membedakan sing ilang kodronge, diseng ilang kulite, diseng mateng, diseng tidak tekna makanan yang lain. Esiana godronge jenenge pari. Pari tidak tekna datine, mung kulite saja jenenge gabah apa di resmil arane beras-beras di na arane sego sego dibuntel godong gedang arane lontong bahasa Inggrisnya lontong nopo rice long rice sega long dawa sega dawa rice long lontong lontong tembola sabok lontong beda lagi lontong diparingi iwak pitik jentengnya nopo aloo arem diparingi abon jenenge, lempar beto dipuntel godong pring jenenge. nah oh, diparingi god godong kelapa janur niku arane, ni, kupat lop lepet jenenge beda-beda nasi nih garing jenengnya loh beto tenggeriku harus rice bahasa Arab Sakoto jatuh bahasa Indonesia jatuh, teng Jakarta jatuh, teng Bekasi jatuh, teng Inggris, teng Amerika, Arab, Sakoto, tiba Dawah jatuh, teng Wonosobo, beda tiba nek melu beda jenenge, Tebane maring Arab, kejelungop, ngerceranyong ke dong sok, tiba kebelakang ke kejengkang. Tiba, Tiba miring, Tiba -tiba. gelimpang, g? guling g? Tiba kepengkok. Oh. Hidupan tanah Jawa, masya Allah, sugeh tanah Jawa niki. Alhamdulillah, mulan masya Allah. Niki bahasa, luar biasa pun Nabi Adam Hawa Adam babo golethi Mas Adam Awah gelem tobat nang sepuluh Muharram maka amalan di bulan Muharram kon pada ngatah-ngatahaken jaluk ngapuro karo Gusti mulani wulan suruh roto-roto wong jawa ngilari barang gawe bukan sih larangan ketika anak wulan suruh barang damel hajatan ya ndak masalah nafsi-nafsi dewek dek dewek ndak masalah loh kayak ngilari anu pawong Jawa kumbarang ke bulan suro kayong ke bukan larangan tapi adalah himbauan cara mbah buyut kolon jenengan kenang apa bulan muharam bulan suro rata-rata damel acara selamatan bumi metri desa sedekah bumi tangga nego lo cilacap sedekah laut kalau ingin semua Kliwon jenah janti paring Jawa ageng nggih mereka nobo coba buatin sami Alhamdulillah muka-muka berkah jawa jemuk kliwon dibarengi kepenak rezeki Allahumma Iya, menurut kaki buyut menek jemuk kliwon surah hutan menganar hutan terus teroseng dan ya muka-muka hutan -muka, yang Rohman merahmatullahi wabarakat Allahumma Wong tanda-tanda nih kiamat telung tahun setahun pertama hutan itu sudah sepertelun tahun kelaro ini hutan ini sudah dua per tiga dan sepertelun sing ketiga telung-telun ketelune berbelah-belah setahun orang anak-anak ut-ud-ud-an lamerganya isyaki hutan muka-muka kiamat ya, isyado Allahumma selama ini bocah-bocca ngawas oh, kontening tpk riyadul muta'alimin nikit kiamat masih jauh diantara kita Allahumma berganasan awong pada gelem sholawatan, esan awong pada gelem catat bir, esan awong pada gelem lah ilahil, lalu es pada gelem tahlilan wa'u. Niki insyaallah lare lare penerus kita, lare lare ngalim wondening kelurahan Wonorejo. Niki tambah hebat, alhamdulillah. Salut ala Muhammad. Allah mempertemukan Adam Hawa di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah Bapak Ibu, mangkat haji hajine ora sah apabila jenengan boten wukuf di Arafah, kalau jenengan ora tilik yang namanya Jabal Rahmah. Ketemu Adam Hawa, posisi Mas Nabi Adam manggone nang ngisor, Hawa manggone nang persis seperti ini. Jenengan Siti Hawa, kulo Nabi Adam, misal. Niki Nabi Adam, Bapak-bapak, kanjenengan -bapak, teng inggil, Siti Hawa. posisi wong wadon nang dhuwur, wong lanang nang. Memang ngapake ke wadon nang dhuwur, wong lanang nang? Nggih, Bang, nggih. Heeh. Mm wong -mm. lanang isor, wong wadon nang. Heeh. Mm lah. -mm. Iya. Siti Hawa manggunang dhuwur, Nabi Adam dibawa. Bukit Anandur Anang Insar barang ketemu begitu kangen luar biasa tingkan rongatus tonora ketemu ya Allah kangen banget ketemu karo Siti Hawa-hawa begitu saking kangen nyong gula ya. Nabi Atam jenang Siti Hawa saking kangen masalah wong rungatus ton berpisah pisah karo bojo deh awam Mas Adam deh I miss you miss you tuh adek aku kangen song seorang -so wong wadon Angel pun ngempet kangen Bung Lanang mungkin bisa ngempet kangen karena mengandalkan logika tapi wong wadon ndak bisa kon ngempet kangen saking kangen karo Bojo karo Mas Adam Nabi Adam diparani. Mas Adam, aku turun, Mas. Aku kangen arep mudun, tapi oleh Nabi Adam dipenggap. Hop. Mande. Kenapa? Kenapa, Mas? Kenapa? film film-film Kenapa, Mas? Espresio ekspresif, Kenapa, Mas? Nah, Akhirnya, Nabi Adam menghentikan hawa. Mas Jangan kamu yang turun. Kita memang saling merindu. Kita memang kangen. Rindu itu berat. Kamu gak akan kok biar aku saja. Rindu itu berat. Rindu itu angel." Tapi aku kangen, iya. Kowe kangen, aku yuk kangen. Kita sama-sama kangen. Kita sama-sama rindu kita sama-sama cinta kita sama-sama kangen tapi jangan kamu yang turun menghampiri aku kenapa Mas kalau sampai kamu turun menghampiri aku besok ditiru anak kutuku anak putuhku kafe, anak wong waton nguber-uber wong laku <tuk> tunai kepripon Mas kutunya bagaimana Kutunya, kudunya Kudunnya bagaimana harusnya bagi kudunya harusnya bagaimana kudunya pribun mas aku yang naik menghampiri kamu ini kan simbol dari mbak buyut kulon jenengan aku yang naik menghampirimu yang namanya laki-laki beranjak ke atas atas simbole perjuangan wanita cintanya didapatkan karena perjuangan tapi dirawat karena penghasilan Wong wadon kepengin ayu carane dimodali. Hembu. Kula tanglet kali abai kula guru kula. Bah, kula kan wonten hmm. ngoten Apa anu benjang menawi kula umpama benjang kula diparingi umur nggih jo umpama nyeujang gulung bocor anak benggul anak anak sholat sholat carane berpun gibah eling eling ngetempi dewe Quran nang nopo siba lu nisa ugmah rasul lakum wanitamu istrimu adalah sawah ladang bagimu maka di sini aja di sini menandakan istri seperti sawah ya memang seperti sawah petani nih, bong lanang dimanapun tempat petani kepengen hasilnya bagus panenannya tergantung karo rumah tani apik orangnya winie rumah tani bagaimana tergantung sama peta petani arab anak condol tikus atau tidaknya warna orangnya tergantung karo si peta petani podowe karo bojo wanita seperti sawah seperti ladang apik orangnya tanaman nanti buah-buahnya hasilnya tergantung karo wong lanang ini laki-laki pripunsi kayak kie Siji kepengin hasilnya apik cara sawah anak-anak sing bagus. Pengin nggih, siji sing jenenge sawah ajangan garing, kudu selalu teles. Dadi wong watun ajangan garing, kudu selalu mm -mm. Heeh. <tuh> <tuh> Makruh. pribon pripun, Bah? maksudnya Wong waton kepengin panene wujude keturunan saya, bojomu besok aja nganti garing kutu selalu teles makna nih selalu dicakeli. Soale nopobeh, soale wong lanang bagaimanapun butuan bunem pengantin anyar, pengantin bodol, pengantin lawas kabeh Wong lanang tuntutan tuntutan yang wadon omongane adalah dek gue kudu ayu kudu cantik kudu mempesona bener kondangan orang ngisin ngisih <laughs> kudu ayu kudu cantik tapi ini ya gampang gitu pribun mas kalau ayu kalau cantik ya ya dek yang ini dimodeling wajah kepengin Ayu tumbas sena parem tumba bedak tumbas na pupur Niki tumbas na cara Siki ya skin care kulit teh kepengin putih tumbasna scarlet langkah sekali jatuh kun sunlet modal Lesiki motor kepengin apik terus ya service rutin ya pedepi gerobo-bojo wajah pengen cantik di modal Niki lambe pen keton abang-abang Ojo ninggal Agudri mau bonceng wibu jarene bebarengan barang meru lambe abang terus kegiwang beruliane bojo ngece, bo ngece lamun ngece lamun ngece kawele tembe ini beruliane bojo ngece alis tumbasna pensil alis areng bulu mat bulu mata sing belalak belalak kaya walang kaya kae Ya pipine menabang-abang sparingnya apa terserah, apa nganggo fresh care eh fresker, skin care Skincare, ya. Niku hebat. Inggih lambene menabang-abang keton bagus. Ya memang wong waton ora sempurna, wong lanang sempurna sudah secara badan wong lanang sempurna. buktinya apa? Wong lanang peni ora patut. Wong lanang nganggo alis niki ora bagus. Wong lanang google yang dikumpul tuh pantas, wong lanang kalungan boten pantas, wong waton tinggonya apa apa pantas, wong lanang tangane, mulane wong waton ora sempurna, wong waton dikumpul tuh sempurna, wong waton boten sempurna, mulane kutu tuh nang, wong la, lanang wong lanang semburna, wajah wong lanang semburna, wong lanang tipar mi ya wagu, wong lanang nganggo lipstick ya wagu, wong lanang nggol apa niki? Ya, iya niki bulu mata ya ora patut wong lanang nganggo pensil alis sing pantas pantes wong lanang kalungan emas iki mboten pantes wong lanang gelangan emas mboten pantes wong karena sempurna sing ora sempurna wong wadon tangane wong wadon ora sempurna sing nyempurnakna adalah wong lanang karo bapak tangane ibu tangane ditumbasaken gelang guluni wong baton orang sempurna mulanya coro ibu wong lanang nyempurna wong waton guluni ibu ditumbasakan terijini wong baton orang sempurna gimana masih pitong bulu karat dan ya tang sopi ro ro rolas ibu 500 temenan eh rolas ibu 500 <tuluh> sing tinggi 16.000 <tuluh> eh Cindera mata purun jenengan oh <tik> imitasi <tik> Nih, mulanya wong harus sempurna sih kepengin sawah bagus yang namanya sawat jangan nanti garing nomor dua lemai nomor dua mas A, jangan nanti panas wong watun gampang panas atine nih mereka nih wong watun 90% hidupnya penuh dengan perasaan nih mengelanang sangat 10% urip penuh dengan logika Nek Wong waton dengan perah, saat 10 persennya baru pakai logika, maka Wong waton mengedepankan perasaan daripada logika. Logikanya nih, Wong lanang, logika yang berjalan, Wong lanang. Ketika kepengin panen, apik tanah, aja nganti panas, maksudnya apa? Maksudnya, Wong waton ajangan nganti tiga w panas, atine, kung imbase karo tandurane, tandurane, imbase karo panenane maksudnya beribun bah hati nih wong wadon manggon ati kene dhuwur atine nih wong wadon kue anak panci loro wadah santen ya anak apa Atine wadon kindur hati cara kompore kompore panas kan murub atine panas maknane kompore murub dhuwur kompor gue anak panci loro wadah santen ketika kompore murub pancine panas panas panas panas selat suwe santene disusok na bocah dadi bocah booh kenapa nyusu banyak susu sing orang wis ora sehat wis ora steril mulani imba semaring keturunan cara wit witane imba semaring woh wohane cara godong pari imba semaring gabae. aos ora oranik gabak kumandung karo pari nih godong-godong kumandung karo lemah eh salu ala muhammad Hai wis Nabi Adam bertemu berjumpa punya anak punya anak punya anak punya anak punya anak anak-anak Nabi Adam ora ditinggali apa-apa tapi ditinggali perkara ilmu mulane siji asyukru alen nikmat gede syukur nikmate Allah nomor 2 kon pada mencetak tiwono reja kon mencetak keturunan sing barokah anak-anak sing soleh kelawan soleh mencetak anak-anak soleh-soleh orang gampang-gampang bolak-balik telapak tangan siji sejak zaman kandungan Niki mbak-mbak calon istri calon ibu sejak zaman kandungan acara nih empat bulanan Tenggir kita sih berjalan selamatan empat bulanan empat bulan bayi umur 120 hari empat puluh hari pertama wujudnya banyu suci mundak petang bulu dina keping bindo wujud getih belondo empat bulan yang ketiga wujud daging belondo cara bubi dan arane janin empat puluh empat puluh empat puluh total eh satu bulu dina cara etungan bulan ya patang bulan vanfohroh ditiupkan roh ke dalam jasad janin jabang bayi maka ibu mulai empat bulan kandungan yang mulai ketutan dut 4 bulan Ibu nih nak Quran maring bayi ne. teng kitab moniku ngapati, teng kitab acaranya meniku empat bulanan teng ngapati ngapati teng kitab orang napa ngapati nonton tapi itu peristiwa penting Jaza janin diberi ruh oleh Allah. Sekalian beberapa perkara takdir Allah takdir apike ditulis. Rezekine nang kono ditulis. Umure patine ditulis. pada karo ulin, ulin umur patang bulan ditulis. Ke ulin rezekine sepira anak tulisane semene. Kemudian uh, jodone wong ngendi Nang kene. Wis tulis wong ngampel. Wisana, Wisana tulisane, cuma kan mantan tinta nih dari India. Orang batia gena kejodoh nis siapa? ditulis, yang busa apa besok? Umure, nah umure ditulis, umure ulin. Malaikat Izrail ke paling seneng kelinter kelinter, ningali kulun jenengan dan paling seneng acara kumpul kumpul, semeneka tiang malaikat Israel ora bingung. Ulin, wong ngasih nom ya cerai Israel. Eh, si melihat kulun cenderungan, oke oh, sinom ya ya kurang patang bulu lima tahun maning, tanihku. Bahyai, wong sambun sepuh ya paling boten ya kawan doso tahun malir, tanih. Ya. ya, Pak lurah, Pak siping ngomong sambun sepuh ya is mulai kerasalah, mulai. Emang masih sepuy ya paling muten, Mbak Lurah ya, Pak Sipeng ya tiga dosa udah tahun malih Nanti ini kata Tangut Mbak Lurah, Ibu-ibu masih muda ya kurang limang menit, maning ini? Nanti nih orang bingung, perkoroan jago nyawanya menungsa. wis anak tulisannya suruh seribut perkoroan, nanti bisa anak tulisannya dewek dong umur batang bulan ibu maca Quran tiba cakna bayi nih lho ibu umur bayi empat bulan nikus mulai bisa merekam mulai nembak-mbak calon-calon ibu benjang jenengan hamil ya jenengan hamil mulai empat bulan jenengan seneng dutan kayak ngapa mandek sedela. Jenengan mulai hamil petang bulan, kok masak karung dangdutan, karung anu sambel kemana, kemana, kemana? Bayi ini bagi mulai leirekader. Sapat bayi banyak lagunya kemana-kemana. Lagu tuh nih beribu nasrulin Bayi empat bulan, wis mulai kerungu. Bayi wis mulai kerungu empat bulan. Salawatan, Quran dibaca, doanya sampai-sampai lima bulan, enam bulan, tujuh bulan. Kulo bayi lahir urung genep itu bulan, bulan cilik baik. Gimbalu lurah kulon niki prematur enam bulan dua puluh delapan hari. Wis Arab selametan mitoni di lala buru-buru lahir. Nang matang sumuk sih dari mulan Nang, Nang matang sumuk kulon metu baik. Sumuk sumuk sumuk metu urung-urung di pitoni wismet tuh gula nih mandan kurangan bahan gula nih <laughs> iya iya bahan awoke kurang gede setitik seorang masalah pitung Wulan gula lahir ngepasi tahun rong ibu lurah gula lahir tahun 2000 tanggal 27 bulan 4 bulan April tahun 2000 berarti umur gula 22 tahun cuma karena prematur tadi mandan tuara ini ya saya pun mengakui kalau belangkonan pelanggan memang ketentu wibawanya tua wibawa tua kalau belangkonan tapi begitu belangkannya dicopot <tik> manggo kaos putih jaket-jaket hoodie wow! tambah tua ini <tik> <tik> Masya Allah ya yeah pitung bulan Quran maning diwaca sholawatan diwaca Masya Allah luar biasa kemudian ketika bulung bulan pitung bulan jari bayi ini bayi itu wangi bulung bulan ngenomi maning nih jari bubidan yang kan urung tawung por koron niku bulung bulan ngenomi maning wasang bulan tua maning 10 bulan ngenomi maning 11 bulan tuanya eh orang lo bayi paling nom kandungan embulan paling tua patang tahun kandungan ibu nih barung ngertos tas beberapa ibu matang patang tahun lo ibu pun Muhammad bin Idris as-Syafi'i pun Imam Syafi'i mengandung Imam Syafi'i di kandungan empat tahun apora lempoh angun nih lo ibu nih Sepunjul sepuluh tine sambat sambat-sambat teneng orang lahir lahir teneng orang lahir Imam SAW tekan kandungan, kandungan yang ibu berapa empat ta tahun tahun keti jenengan dua tangga poh meteng yang ante telung tahun rong tahun aja kaget pengimam Imam SAW kandungan ibu be empat tahun di perut seorang ibu, ibu luar tentu nih kekahendra ke Gusti kulau pitung bulan beurung genep pitung bulan wudung bulan sangang bulan 10 tina lahir kuping tangan Adzan kuping kiwa ekomah lepitung dina ayuhassina ismahu berilah nama yang baik nama adalah doa jadi orang gampang-gampang jenengi bocah jeneng bocah gawa makna nama bocah adalah doa jenengan gawe jeneng bocah juga aja sembarangan bocah dijenengi robbi robbi artinya apa pengiran dijenengi Robana, artinya apa pengiran kulo Allahumma ya Allah Orak kabeh-kabeh kalimat Qur'an kenenggo jeneng bocah kulo nanti mas kenalan kali tiang yang Mas Zulim Assalamualaikum Salam Sintan. Ramani kula namine pun Kula jere rama niku la Toni mundute saking Quran Masulin. Kula kan bingung Toni mundute teng Quran, Toni nang Quran. Quran ana Toni teng Baqarah, ana ana Toni teng Al-Maidah, Toni. Kula kan bingung takon, Mas, Toni sing di teng Quran? Lha nek sing neng Quran, lha sing pundi? A'udzubillahi minas syaitonir Kpkp Quran kenang gonjen, nama di dalam Quran kenang gonjeng nang ora Kpkp ada peringatan nama-nama yang memang tidak diperuntukkan untuk nama-nama anak ada beberapa nama-nama yang memang tidak boleh untuk namaan anak yombokwe ora kuat sanggane ora kuat Nopo sanggup gini kan, nonton bocah orang kuat sanggup meriangin ba, baik akhir gentizen seneng. Memang nama anak adalah doa saya diberi nama oleh abah saya Ulin Nuh, U L I N N U H A U L I N N U H. Mulaneman dan gumun anak dalang, gue kan, gue lo turunan dalang bu, saya bukan anak dalang, saya bukan terah dalang, saya cuma seneng. Ngaji dalang seneng, karo dalang seneng karo wayang mawon, derek, sunan, kali, jogo tapi saya bukan terah dalang, bukan anak dalang. bukan saya bukan anak dalang turunan ora, oh, da. tapi saya belajar dalang, wiwit smp, kelas 3 mundalang, dalang ibu. bulan nih, kalau seneng seneng modalnya seneng cinta, baik. Maka anak-anak yang ke saya masulin saya belajar wayang ya menawi Ustadz Dadang tindak Tenggene gulon jenengan badai ningali wonten kelir wonten gamelan wonten wayang sa wonten e meriko lari yang ke saya masulin saya belajar wayang boleh boleh cakal wayangi cek kowe seneng wayang apa nang senenge wayang sing heroik sing heroik siapa seneng perang oh ya wayangnya di cakal cek Hmm, bong perang ya tangan nih loroh bayang nih tangan cicinya nyekel bayang cici ya, nanti niku nanti nginginnya kalau bayang nih bayang dicakel cek nanti niku set Nah, ya, nanti niku kan cara nyakel bayang gimana sih neng nanti niku ya nah, set iya <tuh> <Yeah>, iya <yeah. tuh> tapi saya beri syarat mes dek kamu belajar dalang sama saya Oke ayo belajar bareng-bareng G -bareng. syarat es ijik nopo Masulin ngaji disit di utara gubuk sayap Sebelahnya, Niko, Mas Ustadz itu ada musola langgar, coro desa, musola lare-lare, belajar sholat, belajar ngaji, belajar kiro ati, cara segi ya ikrak, giro ati satu sampai enam, jadi 1 sampai enam, Niko lare-lare belajar, jus amma munggah, Quran mung, munggah, hebat bareng ngasar, bias, yes, tajal, tes mas, enggih mas, Quran disit <tuh> minallahi in awrad minum su' an awrad minum rahmah, walla yajiduna luhmin duniillahi wa liya mu walla nusirah. Quran. Samun masulin ya. Wis segi cekal bayangi cekel cek. Kulo belajar suara gede bisa suara burkudar burkudar kan corak gamelan wilatigo yuk roto kurang gede kurang gede Suarane kurang gede cek cek lo okay. roto sirno yuk gajah sirno yuk jagal pilowo pudot punceng kiring gulam gulam mau nah, apa bu? nih? Eh? Oh, itu yang suara betun kan seperti itu. bratoseno, yuk jagal di lomba, yuk bodot pojok kiri kulu lincah banget. bratoseno, yuk, yuk bratoseno, yuk kaca seno, yuk jagal di lomba, yuk bodot pojok kiri. Kulo walaupun kering, kulo seneng suara gede. Kulo min belajar wayang suara wayang. Niku kan awalnya saking lomba adan, kulo naik adan. Pas SD kulo juara satu mas. Ngi juara siji. Pesertanya lo rotok. Dilala pas hari asing siji kenang tip. Si Peserta tak mangkat. Peserta tuh belajar ba kula panjenengan gede lukur-lukur pripun ditidoki landaran lomba adzan baroke melu adzan ditidoki carane ki-ki-ki kula praktek ya krata sena ya gajah sena ya jagal wilawa baladewa galak baladewa niku kan galak kula kan asline ora isa galak kula kan asline lemah lembut kula seline kulah selalu bisa galak tapi kan karena apa itu juga bisa galak yo jagat dewa manor yo jagat pramudito ilah dah lah hihihihihahaha aku buludivo yo kok krasono masih jono doroh iye yai pedoro krasno yai kau kobra bu iye iye yai yai berapa turu dono kau kobra buludivo suaranya butuh iiii iiii iiii ayo kono sope bersama pak bupati afib sarang-sarang bong jawa aja ilang jawane islam mendalam arab digarab Jawa digawa, barat di Kenang apa sih wong lare-lare sing seneng aja yang ngerti wayang budaya ben ngapa? Kelingan sejarah. Sejarah dadine Pancasila. Ya dadine cerita. Kenang apa wong NU ora utik-utik perkara Pancasila? Mergane ketika Piagam Jakarta dadi Sila pertama jadi kontroversi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. Sing Papua NTT NTB ribut kepengen lepas kang Indonesia karena merasa mereka bukan Islam sedangkan sila pertama ada kalimat Islam terlalu ngeblok kepada agama Islam di Indonesia akhirnya Bung Karno bingung piagam Jakarta-jakarta cercer rampung akhirnya matur Karo Menteri Agama pada waktu itu yang namanya Sintan Putra Nipun Hadratus Syih Hashim Ashari yang namanya Gus Wahid Hashim Gus Niki piagam Jakarta Kulo pasrah datang jenengan Kulo suwon kali jenengan Niki piagam Jakarta di pasrah haken datang abai jenengan Kulo momet Kulo bingung Niki monggo kersane pripun carane ben Indonesia dadi ayem tentrem adem ongi Bung Sendiko dawu. tindak rombongan Gus Wahid teng Jombang mrika panggih karo Abah-abah niki titipan saking Bung Karno niki ben niki So piagam Jakarta ben tambah adem carani pun pripun monggo Nang ya kenapa ngetikannya Mbah Hashim Asyari Nang, iki aku jaluk waktu telung dina telung dina ngomriyatini biagam Jakarta sing dadine Pancasila jaluk waktu tiga hari tiga hari Mbah Hashim Asyari meriyatini biagam Jakarta selama tiga hari ini Mbah Hasyim Asyari nopo puasa ibunya sanggup puasa tiga hari sanggup wong telung puluh dina bih sanggup nopamak ning mong telung dina selama tiga hari ini Mbah Hashim Ash'ari khatam quran sanggup bu sanggup setina sepuluh jus jus melon jus apel jus jambu gua kasih sepuluh jus iya sepuluh jus sepuluh jus sepuluh jus rampung khatam telung puluh jus rampung quran Mbah Hashim Ash'ari sanggup bu sanggup selamat tiga hari itu Mbak Azim Ash'ari menghatamkan suratul fatihah mau suratul fatihah sanggup bu telung dina maca fatihah sanggup telung dina ping telung atuh seket ewu Maca apa? suratul fatihah dadini apamun ini kali ulama besar bahasim Asyari maka dihilangkan tujuh kata itu kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan Indonesia negara dengan kemajemukan agama untuk merangkul semua agama di Indonesia cukup dengan kalimat ketuhanan yang maha le ya islame kecekel ya hindu buddha kecekel wong jane ya podo duwe tuhan tepercayaane du, masing-masing masing dalam rangka agamane kecekel nasionalisme ne juga kece, kecekel melane wong NU ora ribut perkara-perkara warisan-warisan para ulama apa mending warisanne wali songo so Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adad ma fi ilmi lahi salatan Ta'imata bidawami mul Sunan kalijogo mudun ngilmune kali Sunan Geseng Sunan Geseng mudun ngilmune kali Pangeran Benowo Pangeran Benowo mudun ngilmune kali Pangeran Sambu Lasem Pangeran Samula, mudun galimba Jabbar Tupan, mudun galimba Sofyan Tupan, mudun kali Syekh Abdul Halim Boyolali, mudun kali Syekh Abdul Wahid Solo mudun galimba Gareng Bah Purwodadi, mudun galimba Ashari, mudun galih Hadratu Hashim Ashari. Wong NU ora alergi dengan ajaran saking Borowali, wali songo ing tanaco, maka Nikulomator ayo lare-lare sergap ngaji sarang-sarang, buto jati tinggal, maka Kulomator kandi sangat Islam mendalam. Arab digarap Jawa digawak barat kita pakai tapi diruat Diruat maknanya apa kita zaman sekarang orang bisa sekolah tanpa adanya setan gepeng apa Mas HP? Kita tetap butuh HP, butuh kamera, butuh media. Apapun kita butuh, tapi dengan penggunaan yang bijak, Islam mendalam, Arab, Tiga Arab, Jawa, Tiga Wabara, Diriwati, Mukomuko, Berkah, Wontoning Wono, Rejo, Khususul, Khusus Dusun Ngampelwetan, Allahumma Kecamatan selo merta Allahumma Wono, Rejo, Nge. Godhong nangka godhonge pacik wana reja berkah rezekine. Godhong nangka godhonge munggur wana reja mesti tambah makmur. Godhong laban nang dhuwur kasur. apa nang dhuwur kasur? Ngampel wetan masyarakat te panjang umur rezekine sempulur berkah makmur jibur-jibur nganti teng alam kubur makmur godong eh aja godong pelai ya godong nongko nanggon peteng-peteng Ayo masyarakat wono rejo ayu pada meteng Khamil kanti anak-anak sing soleh salihah alim alimah Allahumma Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas Rabbana dhulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunnanna minal al-fatihah A'udhu billahi minas syarifan rancim Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Malaikat Mendengar Ia Kenegahudwa Ia Karena Setan Hindar Surat Al Mustaqim Surat Al Ladin An Nuzul Alim غير المنظم عليهم Amin Saking banget bareng mimpin doa monggo. Terus, eh? langsung ngabarin ya. Kersani pun sampun siang sarang-sarang Kulo dongani durung mandi tapi dongon jeneng Jika beli di kali Allah Allahumma kalau kulon rewangi Dipun sarang-sarang amini Muka-muka berkat Herat Allahumma